Oke cuy ketemu lagi di gameplay Risto Sabir ya gameplay mobile legend. ya oke coy di video kali ini saya collab sama subscriber Risto Sabir ya namanya Kiki coy game oke monster hutan dulu dan saya ambil monster hutan yang seperti ini ya awalnya ambil monster hutan merah dulu ya coy oke okay. terus saya ambil ini coy sorry ya ngelag gue tadi oke okay, coy tidak masalah main aja oke okay. kita masih fokus ya coy di monster hutan ini kita pantau dulu Oke okay. dan kita lihat di buff ungu udah ada mage yang nolongin aku ya coy oke okay, nice tapi aku baru level 3 ya coy nah, aku buat item kedua ya coy pedang yang saya ambil pedang itu ya coy kalian lihat tadi B of the oke okay, coy kita coba bantu dulu chord lainnya ke sini ada Mia dan juga tanknya Lolita sebalik juga oke okay, kita double kill ya coy kita coba curik hansho Wah wow, nice tewas <gif> si hansho multi cuy Oke okay, dan saya main shagernya seperti ini ya teman-teman saya masih fokus di monster hutannya, coy Oke okay, kita coba bantu dulu Oke okay, kita lihat ada new yang lagi ngejar kita coba ulti coy Oh nice oh. oke okay, coy terus terus terus gas kan gas kan Nice coy Tank yang sangat bagus ini coy Ini tank glow ini harus diban ya coy Karena meta sekarang ini Tank glow nya lagi OP coy Kalian gak percaya kalian Main pas ketemu si Glow Kepal juga coy Item kita udah, udah jadi Bentar bentar bentar kita ulti Oke okay, coy, kita dapat kill lagi dari Liu dan kita coba bantu sini. Ah, bisa mana? Oke okay, coy, kita dapat asis ya. Oke okay, kita masih fokus terus di monster hutan ya coy. Kita buat rotasi terus seperti ini biar cepat jadi ya coy. Ribet, buat aku ketiga pistol ya. Coy, kita buat dan teman-teman yang kalian suka dengan gameplay aku, caranya cukup mudah. Coy, support channel ini dengan cara like, comment dan juga subscribe ya, karena menambah subscribe. Satu subscribe itu sangat berarti buat aku. Coy, kita coba. Oh tewas Oke okay, coy Makin ikut tewas coy Oke okay, kita coba Mutar-mutar terus seperti ini Kita coba ambil aja ya coy Dan teman-teman, jika kalian ingin kolab silahkan komen aja di komentar ya, coy. Tinggalkan komentar ya. Oke, kita coba bantu sini ya, coy. Oh, tewas, coy. Oke, thank you. Kita coba ambil tartel sini ya, coy. pastikan kita ambil tartel ini. Spell kita ready ya, kita coba pantau si Hanzo, kemanakah ke dia, si Hanzo -nya ultinya diturut coy Apakah si Hanzo udah kenal mental atau belum ya coy, <tuh -tuh. kita coba ulti coy, nice, kita dapat kill coy Oke, okay, sabar, coy, sabar Kita ambil monster hutan ini, coy, kita lihat tanahannya, Suryana Oh, Suryana, si udah mundur, coy Oh, gak usah diupi, coy Kita <gak> buat menggunakan gunakan skill satu saja, coy, tewas dia kita juga bantu di mid ya coy Oke okay, gas kan low. Kita coba ultimate ya coy Oh tewas coy Apa Kita dapat double kill coy Woi double kill coy Enam ini 12 skill ya coy Cara menggunakan atau cara bermanyol sahabanya Seperti ini coy tapi ini hanya pengalaman aku bermain aja ya coy jika kalian yang bermain lebih gigi dari aku saya mohon maaf coy kita coba ulti sini coy kita ulti tewas juga kita tewas kita Oh nah nice. sorry kita tidak tewas kita selamat mantap popol gaskan terus popol meniak popol go oh. Tak popolnya coy tutup global popol ya coy yang lagi mabar sama aku dia salah satu subscriber aku ya coy terwaktunya Oke tuh kita tewas coy kenal temennya si Lolita coy nice nice nice Oke okay, coy, kita sudah hidup kembali, lah, coy. Nah, di sini kita fokus aja ke Lord dulu ya. Oh, sebentar, bentar, bentar. Ada Mia juga di gold. Apa kami kabur? Apa kami kabur? Jadi janda Mia tewas, coy. Janda demiya tewas coy, <laughs> Janda demiya tewas coy. Oke okay, gaskan aja lor coy, gaskan glow glow glow. Ini tank yang paling aku suka ya coy, tank glow. Punya tanknya yang seperti ini, udah pasti win ini coy. Kita kasih emote coy Oh Argusnya kejar coy Jangan galak-galak Om Argus Tewas Mia Nice Seketika tewas coy Si janda Jandamian Tewas <laughs> Oke mantap coy Oke gaskan gaskan gasan bisa ayo ayo bisa bisa nih bisa ada anjung oh tewas kita coy oh tewas nice mantap coy sanksinya si pikir kaburnya kabur coy ternyata sabarnya balik coy amia ah, amia amia amia tewas mia coy Tewas dia. Mega kill coy. Dan akhirnya kita victory coy. Oke teman-teman. Seperti biasa jika kalian suka dengan video saya atau gameplay saya. mohon dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Oke bro. Kita kasih salam satu kami.